Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wasallim wabarik Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fasal. Ash-shalah fasal. Wa syara'itu wujubil jum'ati beberapa syarat wajib jum'atan. Kalau Jum'ah nama hari. Kalau Jum'ah nama salat. Paham? A Mi yaumil Jum'ati. Eh, mu kan? Jum'ati berarti hari. Mi yaumil Jum'ati fas'au ilah zikrillahi wa darul baiti. Sabahatu asya ada tujuh beberapa perkara. Syarat itu kewajiban yang dilakukan sebelum masuk melakukan fardu. Kamu sholat sebelum kamu masuk sholat itu harus melakukan ini dan itu itu namanya syarat. Saya membacakan seperti ini itu dalam rangka pelatihan. Pelatihan membuat makna paham ah. orang kok malah ini lu aku ki kesini nggak siar buain oh malah kitab mikir angin hmm. jadi setelah saya bacakan ini usahakan huh? usahakan berlatih kosongan pakai apa itu pakai file pakai PDF bisa Hmm? Pakai PDF bisa PDF ini takrib ya Takrib atau kosongan Pakai kitab juga bisa Teman-teman semuanya di media sosial Yang belum punya kitab silahkan hadir Di pondok Pesantren al Mubarok Tak hadir kitab takrib gratis Bungi <laughs> wong Aceh Kesini inji, kok. Kitab takrib Kalau pinteripol <laughs> Sanat, insya Allah sudah punya sanat. Silakan hadir, khusus sanat selain kitab saya harus datang ke sini dan salaman sama saya. Kopil tuh nikah, eh kobil itu saya yang pakai. Mobil nikah, ya. Kemarin aku nggak wong tiba, misal beli insya Allah. <tuk> ya, akhirnya mubarak. Kok aja suka, birisalah, kaget aku. <tuk> wis njog jukowo njog jukowo ala ma'amurallahu min imsakin bima'ruf au tasrikhin bi'aisan ya firaq Allah sing lanang dise ya shiratal mustaqim Allah alkahduka wazawwaztuka mahdubatuka afira ingono shirat langsung atus ing Alhamdulillah, payung yang nggak punya kita bisa minta sama saya gratis. Syaratnya datang ke sini ya. Kalau saya marketin nggak mau. Ayo, siapa yang yang nggak punya siapa? Ayo ayo. Perang terbatas. Yang nggak punya, yang nggak punya. Gratis, rasa bayar. Yang kursus, yang kursus, yang kursus yang khusus, eh yang khusus, barangnya terbatas, gratis, <San> gratis, gratis, gratis. Gratis, gratis, gratis, ayo! Gratis, gratis! Walah, Pak Suroto <laughs> Gratis, ada! Sini, Neng! Masih, kurang? Udah, semua! Ya, Oke, Cilora, telu. sayang gratisi maksud saya kalau kamu jadi kiai besok sama santri mugi kita bisa gratisi ini pala wisata gratisi dipamerkan media sosial lu saya ini memberi memberi melatih kamu biar gak berakhir itu dulu kitab kah gurusan aku mau kita akan menggunakan Quran Quran itu adalah kalamullah kalamullah al-munzil eh? al-munzil di Muhammadin di wasilati Malikat Jibril al-mu'abbed bitilawati eh? awalhu min suratil fatihah ila surat al-nas eh? man koro'ahu yudu'ahu wa'jiruhu eh? Yang Azri Amdalih ya, ya. dilipat-lipatkan sepuluh kali lipatan. Kalau bisa itu apa itu urusan agama itu jangan dibuat batu loncatan. Hmm? Besok kalau kamu punya pondok, itu Quran digratiskan kitab dikreasikan, makan dikreasikan, kos dikreasikan diskan nice. eh, listrik diskan. Diskan. semuanya digratiskan tapi santri kon sedekah biar sama-sama sedekah gitu loh paham ah. di album ini kan kamu tak suruh sedekah ke saya kan biar sama-sama sedekah itu loh kamu sedekah sama saya sama, saya sedekah sama kamu sehingga antara santri dan dia itu sama-sama sama-sama sedekah gitu loh sama-sama sedekah Jangan bakil bakhil, um saya saja bercita-cita, nanti kalau mobil saya sudah sejumlah santri, itu santri setiap boyong tak gawani si setiap boyong gawani satu-satu, dan kamu cita-cita ngono wae mana-mana, mbak aku nak mbak, om pokok itu tak wae, <guluh> belum kaya saja sudah bangkit lagi yang ngono ya. Kamu belum kaya, Mbak. Besok kalau rumah saya buka, aku tom, Mbak, kamu lewat di rumahku Mbak, kamu rata hampir nawi. No <laughs> wow. Makanya Mbak, makanya kamu pikir kamu itu istiqomah. <laughs> Tujuh keturunan pikir terus ya. Ini hmm. Mbak Islammu mental. -Islam. Al Islamu Islam. Orang kalau nggak Islam, Ya nggak wajib jumatan. Enak ya Ya iya terus, terus no. <laughs> Walaupun non muslim itu enggak wajib jumatan, tapi kelak di akhirat mereka akan dituntut oleh Allah hisab jumatan. Wal well, dan beleng. Well, Anak kecil enggak wajib. Oh ya, semoga diberkahi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pendaftaran santri udah hampir penutupan karena permintaan santri yang pengen mondok di al buaya udah hampir 700. Nanti anu apa itu, data-datanya masukkan ya. Pendaftaran dulu dibuka, tapi basmati tutup. Belum dibuka, pembukaannya kan sawal. Ya, belum sawal mah ditutup. Pemecar rekor. Ngono masih dora percaya ngaji nggo HP. <laughs> Pada-pada sana kan do ngecam kabeh. Kecamo. Kamu mengecam santri-santri saya mbawa HP. santri saya mbawa HP senenge pol. Lah seumpamaane hp tak rampas ta susah e pol terjatung nempat-jual kan? kamar, kan? memang nah, terus <gulis> biasa deh, melalang buana menyelusuri alam semesta, <gulis> nyampe planet Pluto itu ditielusuri, <gulis> kemudian gak bebas HP. Wal akul dan berakal orang itu kalau belum balik Gak wajib jumatan. Anak-anak kecil enggak wajib jumatan Bahkan kalau mereka itu tidak ngibadah di masjid tuh malah guyun Gojek Malah ngotori Itu menurut Fikih lo, Nggak boleh lo dibawa ke masjid lo. Eh Ada anak baru umur 2 tahun 3 tahun Gojek jalan-jalan dan sebagainya Nggak, nggak, nggak baik Menurut Fikih. lo ya Kok zamannya Rasulullah Rasulullah itu orangnya itu dermawan tidak kayak kowe Kanjeng Nabi itu sayangnya sama umat itu luar biasa. Saking sayangi Kanjeng Nabi terhadap umat, nyampe Kanjeng Nabi pernah diajuk, barang siapa di antaramu eh? mati meninggalkan hutang, aku yang akan membayar. tuh Sangari, masya Allah. Eh? Alhamdulillah. Saya ini berusaha Kalau ada orang wafat Saya nemonin keluarganya Lalu saya menawarkan diri Untuk menyelesaikan hutang-hutangnya mayat Dan memang dan memang kita harus mencontoh mencontoh Rasulullah sing aina, enak, enak. Bujune papat ngene-ngene -ngon, itu. Eh, malam Jumat ngumpul ibujune ngono. Eh. Nggawa koni sunah aina, enak-enak. Sing enak-enak, ratilagoni. Di antara sunah kanjeng Nabi yaitu eh beliau itu sering menyelesaikan hutangnya umat. Ini sehingga Masya Allah. Rata-rata hmm. orang itu. Dulu di masa Rasulullah masih hidup. Beliau ini setiap ada ada, ada orang meninggal. Itu hutangnya di, diselesaikan. Ada orang meninggal hutangnya diselesaikan. Pernah suatu ketika. Dilelahkan jin Nabi itu nggak punya uang. Paham nggak punya uang? Paham. Kemudian. Di waktu itu ada ada mayat Ada janajah Kemudian Rasulullah pun mendatangi takziah. Setelah nyampe di tempat takziah, Rasulullah tanya Apa mayat punya hutang Ada sahabat mengatakan Ya ya Rasul punya hutang Kemudian Rasulullah bilang gini Udah kalau begitu Solatilah saya tidak mau mensolati eh? Kalau begitu Solatilah Aku tidak mau menyolati eh? Ada seorang sahabat mengatakan Ya Rasulullah Bu inggi panjirkan solati ya Rasul Kuluh nanggung, Paham? <Sat> saya, ingkang, saya yang menanggung ya Rasul Kemudian orang tadi Rasulullah pada akhirnya Jadi mengikuti nyolati Ini ada seorang sahabat yang siap Menanggung Menanggung hutangnya paham? Setelah itu Rasulullah pulang Di waktu pulang tuh, Rasulullah kan orang kasur Dago ya kowe Lengkowe ngerti gidokmu Waira roh Hah? Makanya naonowo ngok saya itu mampu bisa melihat jalan-jalan Tak tahu kalau tidakmu warnanya apa <laughs> Ngetikik daerah Dia ngomong ini kasut-kasut Kanjing Nabi itu melihat itu Setelah dua hari Setelah dimakamkan Rasulullah itu melihat Mayat tadi itu dibuakar oleh Allah di alam kuburnya Nyampe pada akhirnya Rasulullah mencari sahabat yang berjanji akan menyelesaikan hutangnya. Ditemuin. Kemudian Rasulullah tanya. Hei fulan. Gimana dengan hutangnya kemarin yang kamu janjikan, pengen kamu selesaikan? Apa kata sahabat? Ya Rasulullah. Belum sempet ya Rasul. Rasulullah tiabu. Dalam jangka dua hari ini mayat itu dibuahi karena Allah. Mayat itu dibuahi karena Allah. Dalam dua hari ini mayat itu dibuahi karena Allah. Langsung seketika ini, sahabat pulang. Paham? Apa-apa maksudnya? Kalau ada mayat sudah dimakamkan, tidak punya hutang, nggak cepat-cepat diselesaikan. Diadab sama Allah, di alam kuburnya Paham? Nah. Makanya besok kalau saya wafat Pertama kali yang kamu tanyakan sama Umi Umi Atau tanya sama anak-anak saya Ustadz punya hutang berapa? Langsung serentak menyelesaikan semua Paham? Nah. Mau kamu kecil di sini Kemudian saya besarkan Eh, wayang mangan Saya masakan, ya enggak? Wayah ngaji kita p tigratis sih, heh, wayah panas sampai anti kipasi, ya enggak. Hong saya saja enggak kipasan, nah, eh? yang tadinya kehujanan kemudian tempatnya jadi nyaman, enak, ya enggak. Lu saya berduit, satu konon karpet kapue kita ganti ini, ini tahu gantiu karpet yang empuk, datengkan langsung dari Turki, datengkan langsung satu kapal nah perlu gitu tempat ngaji nih sampai -e, kentul kentul kentul <tuh> <tuh> saya ngoper duit <tuh> setiap ngaji ini gitu. <tuh> <tuh> ada senek ada sembarang kalir minuman tinggal ambil kalau perlu ada petugas khususnya nah perlu aku gulir pekerja dari Arab Saudi sing melayani dari Jepang dari Belanda sehingga pernah jajah Indonesia tak jadikan karyawan di Al Mubarak tak gaji satu bulan 50 juta Balas dendam. Le <ganti> orang Indonesia diperbudak di mana di Arab Saudi kerja an ya, orang sana datang ke Indonesia hmm? orang Amerika takkan juga ke gerbang nunggu ini <ganti> menawa mentu. <ganti> dengerin kan makanya kalau ada orang meninggal tuh pertama kali sing di sing diselesaikan itu hutangnya dulu lah, kok ngenteni nanti kalau sudah 40 hari ya mana secepatnya kan di nabi dulu itu setiap ada mayat pertama kali yang diselesaikan adalah hutangnya paham lebih-lebih nanti kalau ada teman-teman yang wafat Ayo siapa cepet-cepetan nih apa mana si mati aku kroyoan kan kroyoan kalau perlu itu mulus sorot saya itu suanti kroyoan KP pembi eh. pibezan langsung gue kain kafan sak trek <gulau> dari solo pamrat silat langsung gusirat gue patok kuburan, sak trek kon milah <gulau> itu <Susuruh> <laughs> yang yang hebat semuanya <Susuruh> di antaranya adalah berakal. Orang gila tidak wajib Jumatan. Orang gila, wong kejinan, wong semabut, orang wajib Jumatan. Eh? <Susuruh> Artinya atene kowe kok kaya Jumatan ora Jumatan, ancen kowe gila. <laughs> Orang gila gak wajib jum, atau kalau akalnya normal wajib pam. Walau dan, Wal dan merdeka. Merdeka artinya dia tidak budak. Kalau budak gak wajib. Hmm? Kalau budak gak wajib. wa dan, dan lelaki. Perempuan gak wajib. Hanya sunnah. Kenapa sunnah? Sebabnya zaman kanji nabi, semua lelaki dan perempuan, jumatan semua. Makanya sunnahnya ya jumatan. Di beberapa masjid orang diwarnai tempat kanggu perempuan. Salah itu. Semestinya harus diberi tempat. Karena perempuan itu sunnah. Sunnah itu bukan berarti setelah jumatan terus wajib ini sholat juur. Enggak maksudnya sunnah itu mendapatkan pahala sunnah kemudian sholat duhurnya ya gugur orang kok jumatan itu gome sunnah, berhubung sunnah wajib balani duhur payah we. He? artinya sunnah berarti secara otomatis sholat duhur gugur hmm? wasihatu dan sehat wasihatu dan orang sakit nggak wajib jumatan saya sakit Ustaz, sakit apa? Sakit malah rindu. Sakit malah rindu. Baru diputus chat, baru diputus tadi malam. Hati saya sakit Ustaz, saya enggak Jumatannya, nggak bisa wajib Jumatan ada-ada Saya sakit Ustaz, sakit apa? Sakit panunun Ustaz, saya sakit, sakit gudin wajib Jumatan. Eh? Kecuali kalau sakitnya menular yang mengakibatkan menular penyakitnya ke orang-orang. Itu bijak lagi. Kemarin ada penyakit menular ya? Virus corona ya? Mengalami <tik> enggak kamu? Menangis ya? Gimana? Di desamu gimana? Ada virus corona enggak? <tik> Gak ada. Gak Oke, Toto. Itu mah, itu sekolah. Kusirat orang sekolah pada akhirnya orang sekolah sampai kebebasan sampai sekarang ya. Well tonu dan bertanah air. Maksudnya bertanah air itu orangnya ini menetap di sebuah daerah ini. Menetap di sebuah desa di sini, banyak santri-santi tua. Silakan datang ke sini nanti tak jadi. <ti> memang kanung apa itu santri baru e, harus daftar daftarnya sekarang tapi datangnya nanti tahun ajaran baru bulan Syawal atau bulan Juni Juli itu kalau sekarang udah full kamar-kamar udah penuh Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Kalau putri masih ada, masih ada empat putri. Kalau putri kekuatannya gede, papa doang. Bisa kebayaan nih. Apa itu Makna daripada istiton itu menetap Seperti kamu ini udah istiton nih, Udah menetap loh Tapi secara hukum tidak menggugurkan Jumatan kamu Artinya umpamanya santri Jumatan semua Lalu wong apa Lalu wong Sa'disok yang Jumatan terima Terima wong 30 semisal Ini belum sah ini Jumatannya karena jumatan itu syaratnya itu orangnya harus mukim. Nah, kamu kan belum, kamu sudah mukim tapi kamu tidak istiton, tidak bertanah air. Kamu di sini kan tempatnya kan ngontrade, ngontrat tanggung Jawa <laughs> Sehingga kamu itu belum menggugurkan. Artinya seumamanya ada jumatan. Kok tiga, wong orang desa ini cuma 30 orang saja? Kemudian wong sewu santri kabwe Tetep wajib Jum'atan Setelah Jum'atan wajib sholat juhu Paham? Belum bisa menggugurkan Syaratnya harus ada 40 Dan 40 ini harus Istiton itu, mustatin itu Nggak boleh tidak Ini kadang-kadang nggak -kadang diperhatikan Ustadz Apa? Di sini kan anu ustadz Apa-apa-apa apa Pih-pih-pih apa, apa, apa, apa. Kan anu Ustadz? Laya anu piye Paya rasa ngegoro-goro Saya Jumatan kan santri semua Ustadz Wigilang genal Loh saya yang salah lihat santri semua Ustadz lu rumah yang sama aku santri Aku kan orang sini Hah? Kan cuma Ustadz saja Syarat-syarat orang Jumatan kan harus 40 Dan terus bisa ta'mir. Rambu Arani mungkin nih. Terus, kancatin, nopal, hah? Jabarani begini. Nah, Laje <laughs> ya kan hanya empat, ya ustadz. Masih kurang kurang kurang tiga puluh enam, ustadz. Saya ngerti kok empat tang puluh empat sama nol ya? <laughs> ya enggak. Ya. Empat sama nol, ya enggak? Laje. Ya, nah, ya. ya. Nah, kan harus sudah ada orang empat ya udah tuh. Sampai nol, menunggu. Ya. Menurut Kaul Qadim Dalam Madiab syafi'i Imam syafi'i pernah berfatwa Jum'atan Selama sudah ada empat orang Sudah cukup hmm? Selama sudah ada empat orang Itu sudah cukup Itu dalam Kaul Qadim Tapi kan anu, set, anu apa Anu apa tapi kan kaul jadid itu kan dalam fatwanya Imam Syafi'i, kan tidak sah. Ustaz. Apakah kaulnya Imam Syafi'i merombak kaul kodim yang dulu berarti kaul kodim tidak sah, kemudian sing jadid terusan sahun? Huh? anggap saja ada orang pernah nikah istri pertama kemudian nikah istri kedua terus istri kedua terus anu membatalkan istri yang pertama anu nah. ya enggak ya. sah semua enggak? ya nah. sah kalau kamu mau seperti itu nah. <laughs> nah. siapa Artinya kan Kaul Kodim sama Kaul Jadid Ini kan sah semuanya nggak Istri baru Sama istri lama kan? Istri baru biasanya Kaul Jadid Kalau istri lama Kodim. namanya Istri, istri apa Kaul Kodim Kan sama-sama sah Nah kalau sama-sama sah ngapain Kamu ruwet-ruwet ya? Kalau Jumatan seperti di al mubarak itu Tidak sah, berarti Jumatan yang ada di pabrik Jumatan yang ada di sekolah-sekolahan, jumatan yang ada di pondok-pondok pesantren tidak sah semua. Bahkan di Mekah itu ada masjid-masjid di pinggir-pinggir jalan itu, itu dua tiga jumatan itu, itu yang, yang jumatan itu musafir-musafir semua itu, Hah? itu musafir-musafir semua itu, Hah? itu yang kamu pernah ke kamu enggak ke mana itu ke rest area? Apa? Ini res apa? Rest area? Tempat itu untuk istirahat Ya salah Mobil ya, oh, ya. <laughs> <Mau pilih> istirahat <laughs> Ya salah Mobil lo istirahat Itu di rest area itu Seumpamanya harus 40 orang mukim Orang yang Jumatan di rest area Jalan tol itu tidak sah Kenapa seperti itu? Loh, itu pendatang KB kok malah sing dedol-dedol yo pendatang, sing ngisi khotbah yo pendatang, bilalih happy biasa yo pendatang ya. Eh? Sing Jumatan pendatang kabeh, Ya gak? Iya. Pokane sampean ora rasa fase-fasean dalil ngono Eh? <laughs> Kamu itu men menjalankan syariat itu sing genah. He? Huh? Lek kan lu eh, sakel-sakelkan ngono itu, berarti dalam Kaulnya Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa wa'urutul hurrati indal aja nih jamim ubadania jamim berarti mbak-mbak itu dusung haram harom kape, si ninja-ninja dan barang harom Ninjanan, ninja inte cintai aku ngeti moh tapi ngeti wong ngeti moh tapi ngeti wong, enggak jadi ngeti wajahnya enggak mau tapi seneng ngintipi wong. Enak neng, minak kau menurut Imam Syafi'i termasuk dosa Kenapa dosa? Juso, elamri pate sampean masih kelihatan nih, elai tangane itu kita, malah sikili beremnya, semestinya kan harus ditutup semua itu, sayaan kan sunat, sayaan kan harus harus tertutup semua sampai nyeret nyeret sih ngasih bang video itu tradisi Timur Tengah, di Timur Tengah itu jarang hujan semuanya tau hujan, hujan setelah hujan langsung kering, ada Indonesia becek, saya ini nyeret nyeret bareng hujan terus dicincin nicing tekan duri jengkol coba, apura malah haram nemen Washaroh itu fi'liha beberapa syarat melakukan jumatan. Salah satu ada, ada, ada tiga. Itu dibuat pelatihan memberi makna dan pelatihan mentar jamaah. Kamu harus setoran. Paham Gus? Udah dapat kitab kan? Nah itu dihapalin Kan sudah ada maknanya huh? Yang masih tersiok-siok Langsung menghafalkan makna Itu saja, tapi kalau kamu sudah bisa memanani Langsung setoran makna Kalau perlu, setiap fasal Kamu berlatih Mentarjamah, paham? paham? Setiap fasal Berlatih mentarjamah Hmm relatif mentah contoh ya wabidala dalika kalima isim isaro apa isim isaro eh, ini isim isaro yang korip apa mutawasit apa bait Baid. yang bait terbagi menjadi sebutkan mukro dalika bidalika yang mufrot mudakar, bait, lafatnya ada. Mereka, <coughs> Sebutkan Mereka, <alika. coughs> lagi Mereka, delika, palika. delika, talika, delika, talika, delika, kias, talika. Dalikamu roba mabni Sebab ya, Mabni apa? Mabni fatkah Mahal -e -e. Sebab -e. Kenapa punya mahal? Karena isim mabni yang menempati isim yang mukrom punya mahal. Irama halan ada. Sebutkan. Tiga tiga. Tiga tiga. Tiga apa coba bukak mufrodat mudhakar goib salah Mufrod mudhakar mu khotob kafituh khitob dia itu ismi sarro dia dani kias dia ditambahi bunyinya kias Haulai haulai, haulai. Kelihatannya gampang ya? ya, mudah bagi yang bisa. Kalau yang gak bisa, ya bingung. Dari hmm? <tik> kada ini, semisal lam menunjukkan makna, baik kaf menunjukkan mana hitop, kamu lelaki satu k. Kamu lelaki dua kuma, kamu lelaki banyak kum, kamu perempuan satu ki. Dalika, dalikuma dalikum dalikin. Umir tuh ini wake mufrod wake mufrod mudakar mukhotob. Mananya apa? Mananya itu, itu lelaki satu. Umir tuh Umir tu, umir tu kalimah. Ilmu itu fielma madi. Ma. madi. Umir tu itu fielma Umir tu itu tersusun dari umir sama tu. Tunya namanya iseng Umir tu, umir kalimah. Sebab. Mabni pamurob Sebab Mabni apa Mabni sukun Kenapa Mabni sukun Bertemu dengan Domeropak mutaharek <tuh> Gus paham gus Setiap hari melihat Setiap hari mendengar Terus Siapapun yang ngajar Insyaallah Sampai to istiqomah 40 hari ngaji terus menerus nggak pernah bolos. Aku yakin kamu diusulkan sama Allah ilmu. Bukan saya, bukan saya, saya itu nggak penting saya itu. Huh? Singalimki mandungso itu gusti Allah. Huh? Umir tuh Si gak apa sih Mandi. Mabni apa? Mabri malom apa majul? Mabni Majul, bina apa? Mamuzul, ah, mandinya? Mama, amaro. Mama. amaro, amaro, amaro. Kalau di Mabni Majul kan Umiro, Umiro, Umiro yuk. Omiro. Umir tu, Umir na. Umir tu, Umiro Umiro kemasukan tak. Taknya ini namanya Dohmil, Bapamu Tarek. Tak, kalimah. Makrifah murah. Sebab, makrifah apa Damir. Mahal. Damir. Sebab, Sebab, makrifah Sebab, mahal sebab naibul naibul faqih Marifatun, agiro. Marifatun agiro. Sebab isim. kamu tuh yang sungguh-sungguh. Kamu itu jangan terlalu banyak nganangan Aku di sini masih lama, cuma ngomong gitu. Anggap saja ini adalah pertemuan kamu yang terakhir. Saya kalau ngajar tenan atau gara-gara gitu Hari ini adalah hari terakhirku Setelah ngaji Mati saya Setelah ngaji mati Makanya saya kan semangat Saya bergerian -ber dari mana saja langsung tancap ngaji Ustadz orangnya lelah Ustadz baiklah kayak pijat Saya pijat di dipejati uang Itu Itu orang media sosial Pengen masjid Ya hmm? Aku belum pernah santri Al Buero kok apa yang aku ustaz nak di pijet fidget, ke lah pijetin belum pernah khawatir nak dino kiamat mbah piye ya paling gisirot ini Allah kasafat gisirot senengane nak wari berarti dipijiti gisirot ora ora saya hilang kesolitan malah loro kali ketirat nak dipijiti koyo cewek kok Lapak gue, so mungkin mungkin. Biasa kayak orang tua kok di gitu. <laughs> Bukan, bukit, bukit. Bukan, nah, itu namanya duri, kan namanya? Hahaha. Coba rasanya nggak bisa. lagi. Coba rasanya nggak Kalau ngetak-ngetakin ini cara negus, ini cara negus, ini. Hahaha. Tak Marifatun Aqidah. Terima. Sebab. He, tak marifat Tak pakai Mananya Mananya saya Wa Ana Minal muslimin Wa'ana Wa'ana hale utawi ingsun Wawunya wawu halia Wawu kalima Wawu kalima Ada berapa kurup halia Meneng jaman, oh salahan terus <laughs> Wawu, muropa mabni Mabni Sebab Amin. Mabni apa Fahidanya Mananya Wana, ana kalima Amin. Isim domir Apa isim domir Isim domir ada Sebutkan Apa Baris Apa Mustatir? Domir Baris ada Sebutkan Munfasil punya berapa mahal Sebutkan Mahal Rafa sebutkan Mahal Nasab sebutkan Berarti anak ini isim domir beris munfasil mahal, Kenapa mahal, Roba? Mutaja isim domir wake. Marifat tonagiroh Ayatoh. Sebab Ayatohi. Ayatohi. Mananya Ayatohi. Saya Saya ini Punya makna dua Ada kalanya mutakalim wahdah Ada kalanya mutakalim Mu'adom Makalim mu'adom itu Biasanya terjemahnya kami kami ini hmm. Ada orang ngomong ini kami Padahal pokoknya di WN nih Namanya Muta Karim Muadzom <tuk> Wa'ana minal muslimin Minal muslimin Min kalimah Sebab Mabri Pak murab Sebab Mabri apa nah, Ta'aluk pada lebat Kenapa taluknya instagro menjadi koper? Menjadi koper, waana ini menjadi mumtaapda, minal muslimina menjadi koper. Ini ada cair majur, terkait menjadi koper. Ho min, min, faidanya durvia. durbia. Waana minal muslimin, saya di dalam. Ini, ini, ini minta pahit Saya bagian dari golongannya orang Islam Al-Muslimina kalimat. Si. Sebab si. Murup amabni si. Sebab Bagaimana berubahnya? Al-Muslimina Al-Muslimina Al si. Sebab Eropnya Cheers, sebab Alamannya, Sebab? Kenapa dikatakan jamaah mendengar salim? Hmm. Semoga saja nanti bisa beli, ya, belikan itu. Kita, kita koi ya. kenteni dadi duwe, kenteni dadi duwe. Ya. Lemon dewe duwe. Lagi kui, langsung kukut bondo dunyaku. Entek langsung kere langsung. Jangan <laughs> dilihat kitabnya hanya sedikit, tapi kan menghabiskan uang itu. Nah. Oh, ya. Ya. Saya itu kalau untuk santri tidak boleh orang lain mendonaturi. Untuk santri biar saya yang mendonaturi. Uang dari orang tua kamu itu otak jadi bangunan jadi amal jariah. Besok kalau ayah ibumu bafat itu untuk ganjaran terus. Sehingga singkat melu urunan, ray itu ganjaran. Selamat. <tellan>